kita berada di Bandara Singapura Changi, Singapura Bandara Changi, kita mau ke India Ini lagi mengesuri ke Terminal B6. Salam buat teman-teman, semoga selamat sampai tujuan, Amin mau jalan-jalan kuli. kuli kulit, jadi kulit jauh jadi kulit jauh jalan-jalan buat kuli. kerja, kuli. nyari duit nyari kuli duit ya? kulit kuli kasar lah kulit kasar angkat-angkat barang-barang berat -barang. nyari se sekeping rupee <laughs> sekeping rupee dan beratus ribu dolar dolar <laughs> Zimbabwe <laughs> tapi nyari B6 gate nya jauh sekali dari Arrival kita lihat hitungnya dulu flight informasinya Pagi ini, namanya Prata Pikal omelet, Yang doyan ini, ini enggak doyan. Ini enggak doyan, ini lumayan tapi bikin med. Untung ada jusnya. <tuh>. तो flightnya में हैवी टर्बुलेंस हुआ sekali yang datang sekali guys ini adalah Taj Mahal dan kita lagi masuk ke sana Di sisi dalamnya kita udah masuk, kita udah naik. Alhamdulillah, baru dekat. Mungkin nanti di dalam kita nggak bisa lihat kali. Tidak boleh. Mari kita coba yang mana bagusnya gitu ini? Oke. Kita akan masuk ke dalamnya. Ditemani teman saya ini. Oke, okay. ada satu, dua, tiga. Mau di dalam makannya? Ini kita di dalam nah, semua halnya. Ini adalah sebelah belakang saya. belakangku ini adalah masak. Oh, Tapi sorry nggak boleh. tadi dalamnya, kau hmm, ini guna atau enggak? Tapi kalau di dalam tadi nggak boleh. Tapi walaupun ada tulisan untuk fotografi, tetap kita ambil video ini Dan kita udah keluar dari dalamnya. Ini orang lagi foto-foto di sini. Ini di sisi sesudah masuk. Jadi tadi kita udah masuk dan sudah keluar lagi. Dan di samping kanan kirinya ada gedung Ini gedung Ini hmm, Itu gedungnya di depan kan persis langsung depannya gitu nah, kita lihat banyak orang sedang foto dukung deh ya ada gedung juga juga